Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat teman-teman semua Oke Ini Bang berat baru Baru beli Ikan cupang lagi ya tuh. Ini tadi kita cuma beli note Kita beli yang Bagus-bagus toh nah, Disini kita udah nyiapin medianya ya ini mau kita masukin untuk pertama kalinya. Nah, sebelum kita masukin itu, kita masukin yang lama dulu ya, yang udah agak gedean ya, nih. Nah, ini yang udah lama nih, toh. Ini udah udah gede. Ini ada sering sih di kita upload ya. Yang ini kan menurut saya dia benar-benar bagus tuh Hai hmm. kita berapa berapa kali kita upload di beberapa channel kemarin nah sekarang kita beli lagi Oke kita mulai masukin ya kita masukin ya biar kelihatan oke yang ini nih ini warnanya merah merah seperti hitam ya tuh wow keren oke kita buka ya ini teman-teman kita buka kita masuk ini Bismillahirrahmanirrahim nah, oh, Senangkan ya lima teman-teman dia enggak terlalu banyak warna enggak tahu kalau dia udah gede ya ini cuma warna putih campur hitam sama biru tua kayaknya tuh Oh ekornya tuh itu biru apa-apa sih sebenarnya deh kayaknya dia kesih bener ya nah, ini putih mirip-mirip sama itu tuh nah sama yang ini Cuman yang ini kan dianggap polos Cuman ada bercak Hitam dikit Kayaknya ini dia warnanya lebih agak banyak Oke kita langsung buka ya Oke teman-teman Sudah kita buka Sekarang kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim Nah Nah ini dia nih Keren kan warnanya tuh nah. oke okay, buat teman-teman kita juga baru ya baru miara ikan cupang jadi katanya kalau kita mau ganti air itu kita harus pakai air yang sudah diendapin diendapin dalam arti misalnya ya kita ada wadah ember kita isi hari ini nah kita inepin besok baru kita pakai air itu buat ganti air ikan cupang kita ya udah bikinin dia tempat khusus. Nah, kita kasih hias-hiasan biar agak lebih enak kliennya. Nah, oh. ini Jadi buat teman-teman yang pengen punya. Ikan hias silahkan ya. Nah, kalau Pak kayak ini nih caranya nih, buat menghias dinding. Oke buat teman-teman yang udah nonton Pak ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton, subscribe, like, comment ataupun share. Pak ucapkan banyak banyak terima kasih. Insya Allah Allah membalas kebaikan sahabat-sahabat semua dengan cara Allah yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.